masing-masing anak mendapatkan 40.000 jika uang itu dibagikan kepada 60 anak maka uang yang diterima masing-masing anak adalah nah ini logikanya Cik Mano semakin banyak anak semakin dikit tak? jatah masing-masing anak saya lalik dari anak lalik dari anak Dapat ada jajan, dapat THR, misalnya ada sepupu lain, banyak mana coba? Misalnya, eh, itu bagi-bagi THR -bagi itu, itu. contoh kasusnya. Jadi ini perbandingan terbalik ya. A1 kali uang 1, soalnya A2 kali u2. Ini anak yang pertama 45, uang yang pertama 4000 Jatan. yang kedua anaknya 260. Nah yang ditanya nih uang yang kedua ya. A1 ini 45 x 4000 kan Sama dengan 60 x U2 Nah ini jadi coret ya Soal-soal bagi 15 3 sama 4 4000 bagi 4, 1000 Jadi 1000 x 3, 3000 nah itu jadi lebih kecil kan dibanding yang sebelumnya sebelumnya 4.000 turun jadi 3.000 udah ada bertambah ya jumlah anaknya Oke, lanjut jadi nomor 10 coba apa Seorang anak mengetik 115 kata setiap lima menit. Jika anak itu mengetik selama 30 menit, kata yang didapat diketik adalah? Kalau ini senilai. ini Jadi kalau senilai itu kata semakin banyak menitnya, semakin banyak katanya. Wan. Engkat satu Menit yang satu, menit yang kedua ya. Yang ditanyanya berarti K2. 115 per M15. 30 per K2 ya. 6 kali 115, 690 jadi ya. Aduh, ya, jadi perbandingan sembilan dan perbandingan terbalik harus paham. Oke, selanjutnya, nah, kita soal dapat dari Indramayu. Diawo, eh, coba lihat, baca lihat nomor satu, lihat. Karina eh, untuk terhadap tugas IPA 5 banding 4 Karina, yo, 40 menit untuk MTK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 Oke, cari ukuran panjang dan lebar masing-masing ya. Kalau panjang kan 8 cm. Berarti panjang sebenarnya itu 8 x 450 cm. 0,4, 36, 360. Jadi 36 meter. Lebarnya berarti 6 per x. Satu per empat ratus sepuluh puluh. Dua ribu tujuh ratus. Dua puluh tujuh meter. Luas tuh panjang kali lebar. Hmm. Panjangnya tiga enam, lebarnya dua tujuh. Tiga enam kali dua tujuh. Delapan tujuh sembilan tujuh dua, hai deh, deh. Oke, lanjut ya, eh. nomor tiga baca leb ganti a <laughs> nah baca leb Bacalah, soalnya ngerti, nggak pabrik. Wih, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol. Untuk 14 botol dalam waktu 84 detik, banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam dua menit adalah. Nah, ini berbanding lurus, ya. semakin banyak botol, semakin lama. dia. 14 per delapan menit empat kan jangan lupa diubah dulu. belas gitu. per jadi detik 60 kan. Ah per banyak botol yang kedua eh. 14 8 bagi 14 ni 6 kan. 60 bagi 6 10. Jadi 2 kali 10 20, ya. Oke, kalau nombor 4 ni kita cek 18 bagi 4,5 ni 4, ya. Apa bagi empat ubah dulu satuannya sama-sama senti ini kan desi kan? Senti ya? Sembilan? Nah ini kan FPB-nya 9 Dua banding 5 aja deh. Salah ya? Ini seperempat sama dua per seperempat jammer banding ini. Seperempat itu kan jadi ke menit lima belas ya? dua per tiga jam tuh dua per tiga kali enam puluh nah kalau sama-sama FPP-nya lima tiga banding empatan bener lah ini? tiga minggu ini nih tiga banding tujuh minggu kan salah Pak. kamu kesatuan yang penting ya lele 1 on 100 gram kan jadi 200 nolnya 2 iqo banding 80 ini. Oke, jadi B kayak nomor lima 6 dibagi berapa hasil 9 bagi ini ya. ini kali silang B, ini. 6 per A plus 2 9 per 2A min 1. 9 bagi 6, 3 banding dua 2. 2 kali 2A min 1, 4A min 2. tiga kali A plus 2, 3A plus 6. Jadi 4A min 3A sama dengan 6 tambah 2. 8 sama dengan A jadi. Plus 6. 6. Oke, okay, nomor 6 ini banyak sepatu dengan waktu pengadaan. Semakin banyak sepatu, semakin lama waktu harus ya. Jadi berbanding lurus. Ya. 60 per 24. dengan 75 per X. Bagi 15. Ya. 45, 24 bagi 46. 6 kali 5 jadi. Tiga bodoh ya Cuman ada yang minggu gak ini Ngerti kalau dalil Pernah kalah kan ya. dari ulang ya Iya udah tahu Yor, eh. lanjut tiga soalnya lah eh. Pemanasan beda nih, ini 10 soal jadi lah. Ini kan, beberapa berapa nih? 6, 6 soal. 6, 8. Stretching dulu beda ini. Ini ya tak? baru kita hajar, ngelola sekolah nih. Oke, nomor 7 nih jarak. Di peta 2 cm, jarak sebenarnya 80 kg. 80 kilo ubah jadi cm dikali 100 ribu, tambah 0,5 5 ikut. Ya. Centi sama centi coret. 8 juta bagi 2 ya deh. Tambah 4 juta. Ya. Nah, kalau mengeluarkan modal 1 juta, atau akwi 10.000 10 ribu per porsi, rugi 5 persen ya. Rugi 5% arti 5% dari modal nih kan 5/100 1 juta kan? 50.000 berarti. Jadi dia Lakunya 1.000 50.000 berarti. Dibagi per porsi 10.000. Totalnya cuman jadi 90 di Oh. Oke, kalau nomor 9 8 banding 18 ya sama bagi 2 4 sama 9 ya Oh ini banding terbalik ini ya. 8 kali 9 per 18 Waduh ya delapan belas bagi sembilan dua delapan bagi dua empat eh. mestinya eh, itu empat eh. ya terbalik iya formula kali 8 bagi 9 juga. 16 ada juga B. Oke, kalau nomor 10, pernyataan yang benar menggali informasi. Oh ini belum ya? Belajar. Nah, ini 48 siswa dari internet, 16 dari pustaka. Seperempat dari siswa membaca di perpustakaan. 16/4. 16 Betul ya? Seperempat perbandingan siswa internet dan yang ke perpustakaan internet kan 48 ke perpustakaan tuh ya. jadi eh? 3 banding satu internet 32 lebih banyak betul 48 kurang 16 ini maksudnya banyak siswa yang menggunakan internet tiga kali lipat dari yang ke perpustakaan tiga kali lipat lebih kecil apa lebih ini ya tidak jelas ini kalau lebih besar benar walaupun ya tidak spesifik nomor nih ada yang nanya nasiin coba jengkel lagi nggak ketinggalan sepuluh soal ketinggalan nah, lah ya yo bun ada yang bingung nggak ini Kensen ketinggalan nah, dan kak yah oke dah sepuluh soal ini bela ya kita ya pemanasan Buh. dulu ada yang tanya nggak ini dari yang kita bahas ini yang masih bingung. Kenalan dulu Bella, ya, Dan soal-soalnya. Belum ada PR kalian ingin masih liburin. Yay! Ya lah. Dah bye. Cepat deh kita les nih. Oke. Ya okay. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan. Bila tetap baik walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, saat